Halo. <coughs> <coughs> Iya <laughs> lupa Di sana ada nomor punggung 17 Melebar kepada nomor punggung 2 Ya sekarang lambayung membangunkan serangan Di sisi kanan Rahmat Arun sekarang Bergoyang-goyang Masih Rahmat Arun terlepas Ganti kita lihat Salah 4 Di depan oleh Adi Bola sekarang terbalik posisi Kita lihat Ubah FC Saiful di sana sang kapten Masih Saiful Lega-lega sekali tenang kita lihat Terlepas, Namun masih ada Ya motor serangan kesedasan Lambayung FC Nomor punggung 2 sekarang, melebar kepada Ya Rahmat Arun. Umpan Pangkrosi, Ya lihat, di sana ada nomor punggung 16. Dibetangi, kita lihat, dipatahkan oleh pemain bawah. Kesebelasan, punggung Sangat berbahaya, Ya Udin Basnah dibiarkan kepada penjaga gawang, yaitu Akmal. Masih Akmal, lempar saya kepada nomor punggung 14. Dan Pir, masih dan pir menjadi rekan. Dan di sana ada kanti, sangat tenang kita lihat. Yang Lambayu FC membangun serangan. Di sana ada nomor punggung 2. Henry Masih Henry Melebar kepada Kanti. Motor serangan kesedasan. Yang Lambayu FC. Kita lihat. Nomor punggung 19. yaitu Rahmat Arun. Dibilangi oleh nomor punggung 19. Semua kami. Bukan sudah. Salah 4. Adi sekarang. UBA FC membangunkan serangan. kita lihat. Terlepas ke belakang dia Saiful sang kapten masih Saiful dibebangi oleh nomor punggung 17 nomor punggung 11 terlepas sudah lihat namun sayang hanyalah lemah badan akibat untuk karena kamu hanya menyediakan asuransi ya lakukan sudah kanti sekarang jadi rekan masih kanti sangat tenang motor serangan sudah kesebelasan Labayuk FC Ardi mendapatkan rumpan. langsung melepaskan tendangan nampaknya nomor punggung 4 terkena hisbal itu bidang Ah, hampir saja lakukan sudah bolam-lamu jauh ke depan lagi-lagi dipatahkan oleh nomor punggung 11 di sana ada nomor punggung 16 Dibayak dipatahkan oleh nomor punggung 12 Kemudian. lakukan sudah Rahman Arud ya, di sana ada nomor punggung 16 Alfi tengah lapangan dipatahkan oleh Adi Adi sekarang motor serangan ke depan namun bola lebih dekat dengan penjaga gawang Nomor punggung 17, kotor bulan kurang Jerman. Ke belakang, ya lambat yang FC bermain-main di arah berbahaya. Melebar ke sisi kanan, gawang yang dikawal oleh Akmal. Di sana ada nomor punggung 2, Henry, Ke depan, kantis sekarang, lagi-lagi ke belakang. Henry sekarang, umpan crossing. Yang di depan yang terjuang, nomor punggung 16, Alfie. Namun dipatahkan oleh Khairi. Ya, Adik sekarang, punggung FC membangunkan serangan sangat tenang kita lihat Saiful. Jadi ya, sana ada Khairil. Umpan crossing lagi-lagi dipatahkan oleh pemain bawah sudah sah. Ya Lambayung FC. Lambayung sekarang Kante. Namun bukanlah sebuah pelanggaran. Nomor punggung 10 terlepas. Langsung lepaskan tendangan. Namun saya kena lihat dapat diselamatkan. Sudah assist sekarang masih pula FC dibelani oleh nomor punggung 11 yaitu Muhammad Yani ke belakang Saiful sangat berbahaya gawang ini gol oleh Ya Akmal. Lemparan ke dalam di lingkaran. Skor masih imbang. Langsung kita lihat dilepaskan tendangan kaki kiri itu oleh nomor punggung 12. Bendinga dengan kaki. Ya nomor punggung 17 sekarang. Nehi, masih Nehi ke belakang. Lambang FC bermain-main di arah berbahaya. Penjaga lawan. Dari sana ada ulintasnya. Ya umpan browsing, Rahman Arun menjadi sasaran. Ardi mendapatkan umpan, Rahman Arun langsung melepaskan tenangan, hampir saja, langsung jual beli, serangan, dibiarkan kepada penjaga gawang sangat berbahaya, namun dengan tenangnya, menjaga gawang, yaitu Akmal LB. Bangunan, dan kami juga sangat terima kasih kepada persatuan PAS Jakarta. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Tarmizi Panjang selaku Dewan BPRA Aceh, dan Bapak Yufri Sulaiman, anggota Dewan Dprk Aceh Utara. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada PT Dunia Perdana, ya sekarang Adi, anak-anak udah FC membangun serangan, di tengah-tengah lapangan, motor serangan udah FC sekarang, masih Adi, ke depan, berbahaya, kita lihat, terlepas nomor punggung tujuh Namun sayang, bola terlebih... Lakukan sudah berbahaya. Penyelamatan yang dilakukan oleh nomor punggung 16 sekarang. Nomor punggung 2 kita lihat. Ya, depan, nomor punggung ke-16. Nomor punggung 17 sekarang ada. Arman, kamu mendapat dipatahkan oleh Khairil, dibiarkan bola bukan sudah terjadi. Perumutan lagi-lagi kita lihat terjadi sundulan namun bukan sebuah pelanggaran berbahaya kita lihat, yang melebar kepada Ardi, masih Ardi. Pembangkursi kepada Rahman Arun, datang ke di belakang. Lagi-lagi penyelamatan kita lihat, Saiful sekarang. Kedepan, namun bola lebih jauh, meninggali lagi, lakukan sudah. depan, lagi-lagi dipatahkan oleh nomor punggung 12. Ikhva, lakukan sudah, kontrol laga yang sudah, sudah. Kedepan Rahman Arun sekarang, masih Rahman Arun sangat tenang terlepas kita lihat. Rahman Arun, masih Rahman Arun, tiga kawalan kita lihat. Namun, sayang sekali, dapat dipatahkan oleh Khairil Yang nomor punggung 13 sekarang, ke belakang Kita lihat, Ante Langsung dilepaskan tendangan Datang nomor punggung 2 di belakang Lambayu FC membangun serangan Ardi, diriangin oleh nomor punggung 19 ya. Umpan crossing Lagi-lagi dipatahkan oleh palang pintu terakhir Keselurusan punggung FC, yaitu nomor punggung 4, Bidang Adik sekarang, umpan crossing kepada nomor punggung tiga, Iqfah. Masih Iqfah, kontrol bola kurang Jerman, lemparan ke dalam nomor punggung sebelas. Yaitu Muhammad Yani, 16 sekarang, Afi. Ya, ganti, masih ganti, melebar kepada nomor punggung 17 Langsung melepaskan tendangan, namun sayang, terbuntur, Palang pintu terakhir Selasan punggung FC. Bertubu-tubu serangan dibangun oleh Lambayu FC Masih Lambayu Dan nampaknya terkena satu kecamatan Yang kami laga untuk anda Lakukan sudah Lagi-lagi terjadi perubatan Muhammad Yani dipatahkan Datang arah Ahmad Adun belakang Diputuskan aliran orang nomor 12 Iaitu Barlusi Barlusi sekarang Umpan Crossing di depan Udin Basna sangat tenang Di sana ada nomor 2 Iaitu Henry. Masih Henry. Melebar ke tengah lapangan, di sana ada kanti, umpan korsing. Rahmat Arun lagi-lagi menjadi sasaran. Dibilangnya oleh nomor punggung 12 Barlusi. Ya, bendera tinggi-tinggi dinaikkan. Henry <tik> Basuki, lakukan sudah. Bola melambung jauh ke depan. Lagi-lagi terjadi perubutan, Di sana ada nomor punggung 17 Sinya, masih Sinya. Langsung melepaskan tenangan. Namun bola seperti hari-hari Akmal. Nomor punggung 2 sekarang Henry, masih Henry. Melebar kepada kanti. Masih kante sangat tenang kita lihat. Motor serangan kesudasan, lambayung FC. Kontrol bola yang kurang cermah. Lemparan ke dalam. Adi, lakukan sudah. Di sana ada nomor punggung 19. Yaitu Mar... Mursidi Bola meningkatkan lapangan pertandingan. Kesudasan lambayung FC. Sedangkan baju hijau. Itu adalah kesudasan publah FC Blancrili. Yang belakang Muhammad Yani Di sana ada nomor punggung 13. Yaitu... Abu Sairi. FC sekarang sangat tenang. Di sana ada nomor punggung 10, Adi. ke depan. Lagi-lagi dibiarkan. Di sana ada Muhammad Yani. Melempar kepada nomor punggung 16. Abu Sairi sekarang terjatuh dan muka sebuah pelanggaran. Ya Iqbal sekarang, masih Ifa melebar ke nomor punggung 17, kita lihat, ya itu siap Namun bendera tinggi-tinggi sudah, melebar ke sisi kanan, gawang yang dikawal oleh Akmal. Ya kanti sekarang, motor serangan, kesulasan, lambai FC, pemen serangan, melebar kita lihat Di sana ada nomor punggung 17, satu ruas untuk Tuhan Ya Henry sekarang, masih Henry menjadi rekan, nomor punggung 17 sekarang Sangat tenang kita lihat Nehi. Lagi-lagi Rahman Arun mendapatkan umpan, mengejar lawan. Ha! Hampir saja, hampir saja kita lihat satu peluang emas, umpan crossing yang dikasih oleh Rahmat Arun. Umpan crossing. Lagi-lagi terkadarkan Henry, masih Henry, melebar kepada nomor punggung 17 yaitu Nehi. Ke belakang. Ya kanti sekarang, motor serangan sebelasan Lambayung FC. Nehim, ke depan, Rahman Arun. Lagi-lagi di. Ya umpan krosi, berbahaya kita lihat. Lagi-lagi dua gawang sampai di Si Darling lakukan sudah. Bolam-lamujau ke depan, namun tidak rekan dibiarkan kepada penjaga gawang. Salah. Ya lakukan sudah. Melebar ke sisi kanan, di sana ada Henry. Masih Hendri Kanti sekarang Motor serangan Sudah salam bayu FC Umpang crossing Lagi-lagi dipatahkan oleh yang Muhammad Yani sekarang Berbahaya kita lihat Ya Ardi Ya Lambayu FC Memanggung serangan sedang berbahaya Masih Ardi Umpang crossing Lagi-lagi kita lihat Penyelamatan Yang dilakukan oleh Munazir Sudah, sudah tiga kali Ya peluang emas Yang di Lagi-lagi penyelamatan sudah sangat berbahaya kita lihat. namun tangkapan yang dilakukan oleh Munazir bertubi-tubi serang masih imbang kosong kosong. lakukan sudah. Dibiarkan kepada penjaga gawang dengan tenangnya. lempar saja kepada Muhammad Yani. diimpak ke sebelah sana, FC. melebar kepada nomor punggung 16. dari sana ada, ya Abu Syiri. lagi-lagi kita lihat, Alfie umpan korsing kepada Rahman Arun namun nomor punggung Khairi tidak. Lagi-lagi kita lihat Muhammad Yani sekarang. Sangat berbahaya Adi ke kita lihat nomor punggung 3. Di Dibidangi nomor punggung 14. Masih Iqfa lagi-lagi salah umpan. Pola meninggalkan lapangan pertandingan. Sangat berbahaya kita lihat. Saiful umpan prosi. Lagi-lagi terjadi bolbuntan. Sekarang ke dalam, Rahman Arun sekarang, Muhammad Yani, lagi-lagi salah umpan, yang sekarang bola membalikkan keadaan, Puga Aisyi sekarang, sangat berbahaya kita lihat, di sana ada nomor punggung 17, ya masih nomor punggung 17, ke depan, ini tidak lihat, Ardi ke depan, yang yeah! bukannya bola yang, yang... menembahkan. Ya lakukan sudah. Yang Haidi sekarang Ke depan Lagi-lagi terjadi perubutan Yang nampaknya nomor punggung 11 Terhadap yang nomor punggung 14 Yang ganti sekarang Melebar Di sana ada Henry, Nomor punggung 17 yang memasuk kami Yaitu Nehi, Lagi-lagi bola Keluar di lapangan pakar Lagi-lagi Henry, Satu dua sentuhan kita lihat dan sana ada Nehim Terlepas Nehim Masih Nehim Ke belakang kita lihat Rahmat Arun Langsung melepaskan tendangan Namun penyelamatan daripada Khairi Sekarang bola membalikan keadaan Nomor punggung tiga ikhfar sekarang Namun salah umpan. Lagi-lagi bola dikuasai oleh Hendri Pemain bawah Terasa dalam bayu FC Terjadi kotak kaki Ya, Mama Yali Langsung melepaskan tendangan Dilakukan sudah perlahan-lahan menuju ke depan. Lagi-lagi terjada pergolutan. Kanti sekarang membalikkan keadaan. Sangat tenang menjadi rekan. Melebar ke sisi kanan. Di sana ada Hendri, masih Hendri, dibirangi oleh Adi. Adi sekarang. Masih Adi Ar ke belakang Hendri. Bu Hendri jamarayan, Bu. Hendri di betul. Ya kita lihat nomor punggung 13 langsung melepaskan tendangan namun sayang hanya ke depan lagi-lagi terjadi perebutan salah umpan kita lihat di sana ada nomor punggung 11 yaitu April melempar kepada nomor punggung 17 sinya masih sinya sekarang dibimbing ada Muhammad Yani sangat sulit, ya untuk menembora palang pintu terakhir sebelah dalam Saiful sekarang lakukan sudah lagi-lagi penyelamatan yang dilakukan oleh nomor punggung 16 Afi lakukan bapak, sudah bola bola RK Aceh Utara. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada PT Dunia Perdana. Ya, Lambayung FC sekarang. Kita lihat. Nomor punggung 16 mendapatkan umpan, Afi. Dimedangi oleh Khairi. Bang kabar Kapradhan dalam nyambang. Gare-gare-gare. Kapradhan. Abu Sairi. Lagi-lagi kita lihat terjadi perbubutan. Dicuri oleh lawan. Adi sekarang, masih Adi, motor serangan kejelasan Publak FC, lagi-lagi salah umpan, dipatahkan oleh Muhammad Yani. ke depan, nomor punggung 16 di sana, Afi, dipatahkan, langsung melepaskan tendangan, Ardi mendapatkan umpan gratis, masih Ardi, lagi-lagi kita lihat, namun sayang, tidak ada dekat Muhammad Yani, yang di sana ada, kontrol bola kurang cermat, Abu Sayri. Saiful. Nampaknya Muhammad Yani melakukan pelanggaran. Orang tidak terjadi apa-apa. Ya, jujur tinggi sportivitas. Kali ini ya, Bang. Masalah kupingkan kursinya kan urusan pengawal Young ya. Jadi biarkan beberapa tiga gawang. Ya, motor serangan yaitu Kanti nomor punggung 13 ke depan. Ardi lagi-lagi Ardi. Ma lagi-lagi penyelamatan yang dilakukan oleh Munazir. Bertubi-tubi kita lihat. Serangan yang dilepaskan oleh anak-anak lambayung FC, Namun sampai saat ini skor masih imbang. Kosong-kosong. Sangat tanah Udiq Masnah kita lihat. Lapan dipatahkan. Dua kawalan yang ini lewati oleh nomor punggung tiga. Yaitu Ikhfad. Lagi-lagi salah umpan. Laku belak MC sekarang. Umpan crossing ke depan. Lagi-lagi dapat dipatahkan oleh Udin Basna, Henry sekarang, bukan sudah. Nyanyi putrayu, uh. anda bahaya. Ya Ya melebar sekarang, Muhammad Yani, ompang krosing ke depan, namun tidak ada rekah. Barlusi, lagi-lagi terjadi pukulan di udara, dua kawan kita lihat pada prosesi hari ini, ya namun. Walau di dalam lapangan kalian ada kau, lawan, namun di luar lapangan kalian ada berkawan. Lihat Saiful sekarang, lagi-lagi ya, Ardi. Ya, wasit, wasit. Terjadi pergantian pemain keseluruhan 3 MC. Yang keluar nomor 12, baru sih yang masuk nomor 16. Ya, lagi-lagi terjadi pembutan. Di sana ada Abu Sa'iri. Berkejar dengan Rahman Arun sekarang, sangat tenang kita lihat, pemain yang pernah bergabung bersama PSLS Kota Lusumawe, Rahman Arun, masih Rahman Arun mengejar lawan. Kenapanya, dilakukan sudah, ke depan, Udin Basna, lagi-lagi kita lihat terjadi permutan, nomor punggung sekarang dipatahkan oleh Adi, ya, sentuhan pertama yang dilakukan oleh Riki lakukan sudah jadi ya, sana ada Muhammad Yani berusaha dengan kanti motor serangan kita lihat jadi ya, sana nomor punggung 16 Rahman Arun mendapatkan umpan masih Ahmad Arun, langsung melepaskan tendangan sangat berbahaya kita lihat dimasukkan oleh Polda FC kita lihat ya inilah ya dibiarkan kepada Udin Basna melempar kepada Hendry, masih Hendry Sangat tenang kita lihat Dicuri oleh lawat Masih Henry Lenggau-lenggau kita lihat Goyang dua jari Yang mahu saya diperolehkan oleh Henry Adik sekarang ke depan Di sana anak nombor punggung 3 Ikhfar Masih ikhfar Umpang gosin Namun bola dibiarkan kepada penjaga gawang Iaitu Masukkan Amunusi baru untuk budak FC Ya berakhir sudah Pertandingan di Ya langsung bola darapi Oleh sinya Ya ke belakang. Di sana ada Adi. Satu dua sentuhan Saiful. Umpan crossing ke depan. Di sana ada pemain baru saja dimasukkan, Omar Khan kita lihat mengejar lawan. Hampir saja terkena kepala saudara. Lakukan sudah. Bola-bola jauh ke depan. kan tim jadi sasaran. Lagi-lagi dipatahkan oleh pemain bawah kedasaan Pudla FC. Abu Saidi sekarang. Adi. Kalian masih Adi, motor serangan kesebelasan Pudla FC. Bersabar. Kedepan, di sana ada Ya Omar, lagi-lagi dipatahkan, oleh bar kepada Henry. Ya, pemain yang sangat rajin membangun serangan, kita lihat. Lagi-lagi dipatahkan, diputuskan adegan oleh Khairi. Walang meninggalkan lapangan peta. Ya Henry, lakukan sudah. Lagi-lagi dipatahkan oleh Omar, sudah. Ya di sana ada nomor punggung 17, dipatahkan oleh nomor punggung 5 yaitu Zul Faki. Terjadi perubutan. Rahmat Aris sekarang meneparkan rumpan, dibelangi oleh Zulfaki, masih Zulfaki, dipatahkan oleh Ya lakukan sudah. Ya kurang jelas serbatan kami, lagi-lagi dipatahkan. Ya lakukan sudah. Lagi-lagi terjadi perubutan, kita lihat. Kita lihat lakukan sudah. Ardi, lagi-lagi salah. Ya lagi-lagi terjadi perebutan datang senayan nomor punggung 6 pemain ini baru saja dimasukkan Riki. Dan lakukan sudah. Ya, terjadi perebutan dua kawalan kita lihat. ya terlepas nomor punggung 3 ikva Umpan crossing namun sayang, berburu sayang. Tidak ada rekan yang menanti. Ya sekarang bola memberikan keadaan. ikvi masuk kami di tengah di sana ada Kanti dibeking oleh Ulfaki. Ya, di sana ada nomor 16. Kita tenang kita lihat melebar ke benar Arun. Terlepas kita lihat. Rama Larot tampak ke Namun sayang dibetangkan oleh Ricky. Ya inilah dia si Bungil yang baru saya dimasukkan oleh menjejer ke sebelah ke belakang. Langsung melepaskan tendangan. Namun sayang Oma mantap pemain PSAS Babahulu. Kita lihat Kanti Abu Saidin di sana ada nomor punggung 16 Kanti sekarang melempar kepada Henry pemain Selangor rajin membangunkan serangan ke depan lagi-lagi salah umpan Zulfaki dan nomor punggung 16 Hari lagi-lagi diputuskan aliran lakukan sudah lagi-lagi terjadi perebutan Omar terjatuh Henry sekarang umpan crossing ke tengah lapangan tidak ada rekan ya Datang Muhammad yani ke belakang. Sangat berbahaya kita lihat. Udin Basnah berapa kan jadi sana ada nomor punggung 17. Dibingi oleh Saiful. Masih nomor punggung 17. Itu Nehi. ya Ardi sekarang. Melebar kepada Ahmad Arun. Masih Ahmad Arun. Ke belakang. Melebar kepada nomor punggung 16. Dibingi oleh yang nomor punggung 19. Kita lihat. Terlepas nomor punggung 17. Lagi-lagi penyelamatan. Yang dilakukan oleh saya Ya, bola ganti sekarang, Menurut. akan dimasukkan Oh, akan dipakkan <guluh> Ya, ke belakang kita lihat Ya, bersabar Hendry sekarang umpan crossing, berbahaya Rahman Arun Masih Rahman Arun tanpa kawalan Namun bukan sebuah pelanggaran Ya, lagi-lagi dicuri Ya, masih Rahman Arun Dibibengi oleh Riki Sangat tenang kita lihat Diam Diam Langsung melepaskan tendangan. Kalau lakukan sudah, lagi-lagi terjadi perbubutan. Ya, bagi anda, mesinai kampung drone yang babi hutan. Jadi langsung dihubungi saudara. <laughs> Mediwan sakret. Belain dah membantu penyakit yang, yang menyebutkan drone. Kalau kita lihat, terlepas kita sekarang. Nama punggung tiga, IFA. Masih IFA! Lalu oh, lepaskan tendangan. Namun saya yang menesapuluh. Ya mana pada sore hari ini? Kita lihat. Sangat seru pertandingan. ya Salah umpan. ya lemparan ke dalam. Rahman Arun sekarang. Masih Rahman Arun. Umpan crossing Riki Gunawan. Tasi gol dilakukan. Yang Muhammad Yani. Rahman Arun. Merupakan umpan. Dibilangi oleh Riki. Masih Rahman Arun. Dua kawalan. Sangat cantik kita lihat Lagi-lagi Dipatahkan oleh nomor punggung keempat Tuh. Ya, Henry yang sangat rajin Langsung melepaskan agamun. Tangkapan yang begitu berbilang Dan Kita lihat Nomor punggung sudah terlepas Namun Tiga kawalan. sangat sulit kita lihat. Sekarang bola kembali ambil keadaan. Nomor punggung 11, Afi ke depan. Ardi, masih Ardi. Di sana ada Ahmad Arun langsung melepaskan tendangan. Ya, ada! Lagi-lagi dua kali terbentur fahanya Ya, ada pelanggaran. Ya, wasit. Jaga, Ahmad. Lakukan sudah. Di sana ada nomor punggung Namun bola lebih kencang Lagi lagi penyelamatan dilakukan oleh Henry. Ya kurang je rasamardegami. Bang kamu saderi bang. Ya mana perlawanan hari ini? Ya lama lim FC memasukkan pemain Aceh penyanyi Aceh masuk kami. Itu Rafli. Ya tanti sekarang Ardi. Melebar kepada nombor punggung 16 belas. Itu Faki. Masih Zulfaki, pemain senior, kita lihat pula FC, membangun serangan, sangat tenang, masih Zulfaki, melepar kita lihat, yang di sana ada Adi, motor serangan sebelah sana pula FC, masih Adi mencari dekat, membuka ruang, Adi sekarang, lengkap-lengkap, letirkan tangan, dicuri oleh lawan, Ya kaya sekarang, ke depan, nomor pengurus sudah terlepas, namun bola lebih dekat dengan penjaga gawang, lempar saja, ya, setuan pertama penyanyi Aceh, yaitu Rafli, ya, Kante sekarang, melebar kepada nomor punggung 17. Kita lihat dibebalkan oleh adik. Ya, sangat cantik kita lihat. Irama permainan kesebelasan dalam FC ke depan. Namun sayang, di sana ada Omar Khan. Saiful sekarang, umpan crossing ke depan. Namun sayang, tidak ada dekat. Lagi-lagi dipatahkan oleh nomor punggung 14. Dan lihat. Lagi-lagi, Rafli ya, Di sana ada nomor punggung 17, yaitu Nehim. Lagi-lagi dipatahkan Oleh Adi Terjadi perhubungan Ya boleh si, Lakukan sudah Ya Rahmat Arun Dua kawalan kita lihat Ya Dibemengi oleh Zulufakir Datang Adi Masih Rahmat Arun sangat tenang Ke belakang Nekhim sekarang Ha hmm. Nyankahnya ya, Bola Arun jambu Ya boleh Lebih dekat dengan penjaga gawang Ha hmm. Kita ya, lakukan sudah, sangat tenang Palang pintu terakhir sedasan Yang pula Aisy Melebar kepada Rahman Arun Masih Rahman Arun Bersabar, cari reka Melebar kepada Kanti Sangat tenang ya. Langsung melepaskan tendangan Yang begitu kencang disajikan untuk anda Sudah pastinya Persibar riset baru Akan berharap langsung dengan Adi Baruna Aisy, Calok Giri Kita lihat Ardi sekarang dipatahkan oleh Zulfakri. Lagi-lagi kontra mulai kurang Jerman. Ardi. Ya, Biarkan kepada nomor punggung 16, Avi ke belakang di sana ada Abu Sairi. Sangat tenang kita lihat umpan crossing. Salah umpan. Nah, di sana ada nomor punggung 3. yaitu ya Ifa Melebar kepada nomor punggung 17 da, sinya. Masih sinya. Dibengok ada Hendri sinya ke belakang. Omar di sana. Masih Omar lenggak-lenggok Saiful. Omar lagi-lagi kita lihat, Omar. Sayang sekali. Tangan melemah, Mere Mere Mereka. Mengingat di. Ganti sekarang. Melebar kepada Udin Basna. Udin Basna juga ikut menyerang. Kita lihat. dari sana ada nomor punggung 16. Avi, Iberangi nomor punggung 19. Ardi. Umpang kawasi. Namun sayang, bola meninggalkan lapangan pesuda. Dua amunisi baru dimasukkan oleh Lambayu. Satu penyanyi Aceh. Dan satu lagi, ya. Talibrut. Dan lihat terlepas. Ya. Rafli. Betul dia Abu Syairi. Lagi-lagi. Pertama-tama, aku orang Jerman. Kita ada rekan. Di Ardi sekarang membalikkan keadaan, terlepas Ardi, di sana ayah kita lihat, sangat tenang, sangat cantik, namun bukan sebuah pelanggaran, hanyalah leluh badan akibat terendah seluruh penggemar penjodoh olahraga. Besok, sorry, jangan sampai ketinggalan, ketinggalan penyesalan besar, dua tim berbintang berbeda keli, mengenai sancang, saiful, oh. namun sayang, beribu-ibu -beribu sayang, hal-hal yang memalukan jangan ada keluarga. Dan kita lihat sekarang pemain yang baru sahaja masukkan. Oh, Kalifun melebar kepada anak nomor pengusir 10. Yaitu Ardi kebu melebar kepada Rahman Aru sangat berbahaya kita lihat. Ili ini kanan gawangnya digawar oleh ya Munazir kita lihat baru saja. Ya Ardi melakukan pelanggaran... Ya terhuyung hingga ke depan. Lagi lagi dipatahkan oleh nomor pengusir 14 yaitu Danti Saiful sekarang. <laughs> ya, ya, Henry Pemain sangat rajin membangun serangan Ardi sekarang Sangat tenang kita lihat Sangat cantik Ke belakang lagi-lagi Henry Palang situ terakhir Kesebelasan lambang yang FB Ompan menatar Terlepas kita lihat Langsung melepaskan tenangan Ya, patut kita beri tepuk tangan Kepada penjaga kawasan kita Yaitu Munazir Yang kita lihat Berbahaya Untung ada Udin Basna di sana. Lagi-lagi pertandingan para suara hari ini. Pasti kita mengadakan pertandingan yang setara dengan Liga. Pemain yang baru saja dimasukkan. Ya, Khalifun. Lagi-lagi kita lihat Ardi. Adik sekarang. Masih adik. Dipatahkan oleh Abu Saidi. Om Pankosi. Lagi-lagi. Dipatahkan oleh Khairi. Dan ini ke belakang. Rafi dicuri oleh lawan Semua yang bersedia dimasukkan kita lihat Ya, di sana ada 23 Berbahaya sangat Hampir saja Yang kita lihat Penjalan matang yang dilakukan oleh Akhbar, tak tahu saya pun belakang Untung penjalan matang Yang dilakukan oleh Yang menghidupkan nanti kamu hanya menyediakan asuransi Ya, lagi-lagi kita lihat Berbahaya Hal Itu tangkapan gemilang. 13 Taufiq, Hidayat. Pembela cacing lakukan sudah. Berbahaya kita lihat. Pertarungan makin semakin sore makin seru pada sore hari ini. Lagi-lagi penjalan. Rahmat Arul. Masih ramadhan. Lagi-lagi terbentur kita lihat Lagi-lagi penyelamatan Jadi <tuk> lagi bukan oleh Khairil Patut kita katakan pada sore hari ini Pertandingan setara dengan Liga Nasional Kita lihat Sudah asli sekarang Pemain baru saya dimasukkan Saya <tuk> Yang di sana Dapat punggung tiga Terjadi perebutan Nomor lupa Kita lihat Terlepas, nomor Kita lihat punggung lihat Kita lihat Kita lihat Kita punggung Kita lihat Marsidi, masih Marsidi, Mursidi ke belakang. Nomor punggung 13 di sana, terjadi perburuan ke depan. Adi, lagi-lagi kita lihat Kantis sekarang, motor serangan Kesultanan Lambayung FC. Ardi, Rahmat Arun menempatkan umpan. Tanpa kembali kita lihat di sana nomor punggung 17 lagi-lagi dipatahkan oleh nomor punggung 4. Akuan sudah Rahmat Arun. Sangat tenang kita lihat. Lampir. Bukan sudah. Ardi. Masih Ardi. Salah. Kita lihat. Dicuri oleh lawan. Nomor punggung 13. Nampaknya Ardi. Sudah segera dipirang. Lampuan sudah. Lagi-lagi terjadi berhutang bersama penyanyi Aceh. Dibiarkan kepada penjaga gawang. Ikut serta di lapangan kita. Airi. Sangat tenang kita lihat. Pemain baru saja dimasukkan. Ranti. Abu Sayiri. Ardi. Tenang Langsung melepaskan tendangan Hampir saja melambung jauh ke depan Lagi-lagi terjadi bermutar Hendry sekarang Jari sana ada nomor punggung 4 Laku sudah Saiful Ini oleh Hendry Saiful lagi-lagi terjatuh Aduh Are... Persiba risau baru akan berhadapan langsung dengan Anak Baruna Cadaung ini Lagi-lagi terjadi penghutang Dibuang saja walaupun Kau sudah, pemain baru saja dimasukkan nah, Saiful sekarang Dikadarkan, dipatahkan Abu Sairi, dibiarkan kepada Ya. Terima <tuk> kasih Ikfah sekarang ke depan. Namun bola ditelur meninggalkan. Ya, sampai sudah pertandingan ini. Ya terpaksa harus kita.